Dean Bradley Henderson Lahir pada 12 Maret 1997 di kota Whitehaven, sebuah kota pelabuhan di barat laut Inggris Ia lahir dari keluarga sederhana seperti kebanyakan orang di sana Kecintaannya pada olahraga sudah ia tunjukkan sejak Henderson berusia 5 tahun Namun saat itu, ia sangat mencintai kriket, bukan sepak bola di bidang kriket pun ia merupakan bocah yang berprestasi Namun lama-kelamaan barulah minatnya pada sepak bola mulai muncul Ia mulai mengikuti kegiatan-kegiatan sepak bola Hingga akhirnya kecintaannya terhadap sepak bola tumbuh melebihi kecintaannya terhadap kriket Orang tua Henderson merupakan pendukung Manchester United Dan hal itu pun mereka turunkan kepada Henderson Di tahun 2005 saat usia Henderson masih 8 tahun ia diundang untuk mengikuti trial bersama klub Carlisle United. Saat itu orang tua Henderson memilih klub tersebut karena merupakan klub terdekat dari tempat tinggal mereka. Setelah menjalani 6 tahun di sana, orang tua Dean Henderson menginginkan putranya untuk menjalani pelatihan di klub yang lebih besar. Sehingga pada Agustus 2011, di usianya yang ke-14, ia pun didaftarkan ke Akademi Manchester United, dan lolos untuk menjalani pelatihan di sana. Pada awalnya, Dean Henderson bermain di posisi gelandang, namun kemudian posisinya beralih menjadi penjaga gawang. Ia dapat beradaptasi dengan baik di Akademi United, dan membuat kemajuan pesat hingga ia masuk ke dalam nominasi Young Player of the Year tahun 2014-2015. Dan akhirnya, pada Agustus 2015, ia mulai mendapat kontrak profesional pertamanya dengan Manchester United. Pada saat itu, persaingan di posisi kiper utama United sangatlah berat. MU telah memiliki 5 nama di daftar kiper senior mereka, mulai dari David De Gea, Joel Pereira, Sam Johnstone, Sergio Romero hingga Victor Valdes. Sehingga Dean lebih memilih untuk dipinjamkan ke club lain demi mendapatkan lebih banyak jam bermain. Ia dipinjamkan ke empat klub berbeda yaitu Stockport County, Grimsby Town, Cerbury Town, dan terakhir dipinjamkan ke Seville United selama dua musim. Di masa pinjamannya, ia berhasil menunjukkan bahwa ia adalah kiper yang layak diakui. Di Seville United, ia berhasil memperlihatkan kemampuannya pada dunia. Dua tahun bersama Seville, ia berhasil mengantarkan Seville promosi ke Premier League untuk pertama kalinya sejak tahun 2007. Selain itu, ia juga memenangkan penghargaan sebagai Young Player of the Year serta mendapatkan penghargaan Golden Globe Skybet Championship musim 2018-2019 dan sebagai catatan, penghargaan itu ia dapatkan di tahun pertamanya bersama Seville United Sedangkan di tahun keduanya, ia berhasil mencatatkan 36 penampilan di Premier League serta membawa Seville berhasil finish di posisi 9 klasemen akhir Ia tidak bisa tampil hanya saat melawan MU saja jika bukan karena statusnya sebagai pemain pinjaman, bisa dipastikan ia akan tampil penuh sepanjang musim. Sejauh ini, Henderson adalah penjaga gawang dengan performa paling apik di Premier League. Ia juga digadang-gadang akan menjadi pesaing utama David De Gea di MU, serta menjadi pertimbangan untuk menggantikan Jordan Pickford sebagai kiper utama di timnas Inggris. Memang mungkin sekaranglah saatnya bagi Henderson untuk bersinar, mengingat performa dapi De Gea yang tidak seapik dulu. Misalnya saja, ia jadi kambing hitam kekalahan setan merah ketika kandas dari Chelsea di semifinal Piala FA. Selain itu, De Gea juga jadi aktor utama dalam kekalahan menyakitkan MU di babak adu penalti kontra Villarreal di final UEFA Europa League.